Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Gekris jadi beberapa waktu yang lalu istriku minta dibikinin ya bikinin pisau dong buat di dapur katanya yang di dapur udah pada montul terus bilang kalau pisau bikinan kita tempat sendiri itu untuk sayur dan buah jadi getahnya itu bikin hitam, bikin karat jadi kurang bagus nanti deh aku beliin yang dari toko aja bahan stainless kayaknya lebih oke okay kalau buat ini nah jadi kalau barangnya udah aku pesen dan udah nyampe di dari toko online ini sebelum kita unboxing pisaunya buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar nggak ketinggalan untuk video terbaru dari channel Oke, okay, kita langsung buka aja ya. Hmm. Oke. Okay. Ini semua dari toko online, pilih-pilih. Harganya -pilih. lumayan enggak terlalu mahal gitu. Terlalu bisa. bawah juga nah ini pesannya guys jadi disini ada empat jenis pisau 1 2 3 4 ini mereknya sama semua merek Jingkang, merek yang kayaknya merek Cina, tapi kuliah sih lumayan bagus. E, jadi untuk pisau yang pertama kita Maka dulu. Ini jenisnya jenis chef knife atau pisaunya chef. Jadi ukurannya sekitar 20 cm jadi, jadi pisau ini pisau yang paling sering kita temui, paling sering dipakai juga sama orang Karena ukurannya yang gak terlalu besar dan gak terlalu kecil, dan fleksibel gitu bisa dipakai buat potong apa aja Bisa buat sayur, buah, e, daging, dan lain-lain Gak ada sayur ya kita buat ngetes, apa, -apa deh jadi gue review jenis-jenisnya aja. Ini oke okay lah mantap nih, cantik juga. juga okay. Panjang sekitar 20 cm dan ketebalannya sekitar dua cm. Ini bisa yang pertama ya, set naik. Oke okay, kita lanjut. Nah untuk pisau yang ini biasa disebut pisau slicing knife. Dia ukurannya lebih panjang dan ujungnya lancip. Jadi fungsinya itu buat nyeris ikan atau daging yang super tipis. E, karena ketajamannya emang lebih dari pisau-pisau yang lain. Nah ini ukuran yang, perbandingannya hampir sama, panjangnya dikit cuman e, lebih ramping ya, ramping melengkung. Oh, tipis-tipis sebenarnya, tipis. sebutnya pisau jenis slicing knife. Kita ke pisau selanjutnya. Kalau jenis pisau ini disebutnya pisau paring knife atau pisau kupas. Ini ukurannya tipis banget dan pendek paling kurang standarnya rata-ratanya 5 sampai 10 aja jadi fungsinya sendiri jadi fungsinya sesuai dengan namanya itu sendiri buat ngupas-ngupas buah dan sayur-sayuran juga nih ini fleksibel ya ukurannya tipis kita gitu. kalau buah ngupasnya pakai yang ini kan bisa sih cuman kayaknya lebih terlalu ini, terlalu gede dan ini yang sedikit agak kecewa nih <laughs> ini ukurannya nanggung banget terus kenapa gua nggak beli yang gede untuk clever knife nya karena gue udah punya jadi tadinya mau beli yang nanggung tapi ini bentuknya nanggung tapi gak apa-apa lah, apa -apa lah. Jadi untuk flavor kena itu jenisnya seperti ini Jadi biasa dikenal dengan atau, Pisau buat daging Pisau daging atau tulang Jadi, Ini bebannya berat banget Udah gede Cocoklah buat Ngiris-ngiris daging guncang-nguncang Kalau gua bawa pulang ini pasti senang wah katanya pisau baru nih buat masak-masak di dapur pasti paling nanya ya mau dimasakin apa jadi ini yang gue review uh, cuma empat jadi tadi ada chef knife ada slicing knife ada cleaver knife dan paring knife di samping pisau-pisau yang di samping pisau-pisau yang gue beli ini, ada masih ada sih. Sebenarnya, ada beberapa jenis lagi: ada bread knife, jadi ujungnya itu kayak ada gergaji, hmm, Ada ada kayak ada gergaji buat motong roti di ya, Terus ada lagi boning knife. Kalau boning knife ini lebih lancip, lebih panjang, lancip, dan tipis, dia bisa melengkung kayak gini, bisa dilengkungin kayak gini. Dia khusus buat nyisit, makanya saya tidak apa ngelepasin si darin dari tulang jadi fleksibel dia ini ya lancip dan melengkung biasa terus ada lagi jenis floating knife kalau floating knife itu ada dia lebih kecil lebih pendek ukurannya lebih pendek dari uh, pisau buah malahan dia buat bikin hiasan-hiasan hiasan di kode di piring gitu finishing finishing gitu terus ada lagi uh, apa ya carving knife carving knife itu yang buat makan kalau kita itu makannya pakai sendok kalau enggak dicomot enak aja gitu ya kalau boleh boleh kan di sana pakainya pisau dan garpu nah itu yang pisaunya itu namanya carving knife uh, oke okay, mungkin untuk penjelasan jenis-jenis pisau sekian dulu dan untuk reviewnya juga sekian dulu review singkat dari pisau ini mungkin kedepannya sebelum gue kasih ke bini gue mau bikinin sarungnya atau kedudukannya biar enak gitu ya makanya bini juga udah siap tinggal tinggal, tinggal aja tinggal cabut cabut ada tempatnya gitu oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baby you're worth the fight <laughs>